channel gue krisu kita, channel GSL guys sekarang gue akan lihat lagi nih dari nct127 yang baru rilis kemarin guys kemarin gue lagi rekaman guys, jadi gue nggak sempat kerja guys ya jadi oke okay, ini nctx kayaknya ini featuring atau nggak apa ini guys ya featuring kayaknya Kart Rider kartrider, Rider itu sebuah games setau gue guys dan iya bener ini ada di ps4, xbox one, sama pc yang di steam ya guys ya oke okay guys ini gue Setau gue, Kart Rider itu game-game yang uh, kayak Mario Kart gitu guys ya Dan nuansa-nuansa lagunya kayaknya tuh lebih tropical, ya anak-anak banget guys ya Sedangkan dari NCT gue nggak tau nih ada perubahan seperti apa Tapi yang pasti sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok! Oke okay guys, ini udah gue buka nih guys, jadi channel resminya Kartrider guys ya di nct gue ga nemu Temen-temen juga ngasih uh, linknya sini guys Jadi kita langsung riak aja guys sebelum kita mulai, eh kita mulai lagi Langsung aja guys ya Kartrider nct127 freeze, ceplok! Oke. Okay. Ini baru denger aja moodnya udah dark guys ya Oh, oke okay. Oke okay, dan NCT 17 tuh pasti mainnya uh, di nuansa minor guys buat awal-awal. Dia mulai kebaca sih guys. Oke. Okay. Tuh teyong. Dimulai main guys ya. Oh nice. Itu suara doyong guys sih. Ya? Bilang apa teh? Ya? Gue kadang harus gua masuk tukeran ya guys. Oh Aduh ini gue gak tau nih suara siapa guys. Ini soalnya ada suara-suara bunglon di sini guys Di NCT 127 itu kayak uh, Johnny uh, Kayak Yuta itu gue masih rada-rada ini guys Oh nice Johnny bukan sini Kerjasama antara vokal sama bass lain gue suka banget ya. Itu, itu gue itu suka banget guys Gue <guluh> ngeliat video klipnya guys ya Setau gue ini game-game yang lucu-lucuan gitu guys ya Tapi ama, ama nuansa begini jadi nuansanya dark gitu Jadi kayak lebih lebih dewasa gitu guys Wow, mm. glide, glide base lagi guys Oke okay guys, SM sekali itu Wow, nice Asik Nah ini, kalau kalian perhatiin guys ini banyak nuansa frekuensi high guys ya, itu yang bener, -bener menguasai ini lagu guys. Tapi gue nggak kesannya tuh gak nabrak guys, itu kadang-kadang gue suka mikir sih guys, gue untuk produksi gue masih kadang-kadang takut-takut guys. Untuk ngasih instrumen uh, yang nuansa beatnya itu lebih ke 1, 16, jadi gue udah takut sebenarnya guys. Ini, tapi ini mematahkan semuanya guys, kadang-kadang guys. Oh ada delay sih tuh ya, delay ini pingpong kiri kanan guys ping pong tuh tahu kan guys maksudnya eh, kalian jatuhin kayak objek gitu kan kan lama-lama dia makin pelan guys ya nah ini juga nih, cuman pelan tapi di auto -pan guys jadi tang tang tang, tang. nice wuh wow, itu eh, ini dia guys, nc-127 guys harmonia guys itu untuk chief suara kayak gitu guys, itu susah loh guys, maksudnya susah Imajinasinya, terus kita pakai pluginnya itu apa gitu lo guys Wah oh, dimensinya Ini sound stage-nya bagus banget guys Ini kalau kalian dengar di speaker yang uh, proper guys Ini sound stage-nya tuh lebar banget Dengernya tuh enak banget guys Enjoyable banget Tunggu sih, kalau kalian denger tuh vokal benar-benar di tengah, terus instrumen kebasnya juga dibikin bikin stereo. Jadi, kalian dengar dari kiri, kiri kanan speaker tuh yang benar-benar ada. Gimana ya? Ada kayak dap-dap-dap-dap begitu, sedangkan vokal tuh lebih di tengahnya tuh enak banget ya. Gitu. hi-hat rapid juga keren guys. Hmm. Nah, di bagian sini kan guys, ini ada NCT banget banget banget nih guys. Di tengah nuansa minor tuh ada notasi abuse kayak gitu, gitu guys soalnya gue denger tuh di lagu stiker di lagunya apa fav, Favorit guys ya itu ada yang kayak gitu guys. Nice. Ini kayaknya kalau gue gue gue ini uh, kayak lisuman kayaknya udah nentapin genre uh, sebuah band idol tuh kayaknya lo kayak begini ya uh, apa namanya uh, kayak semacam apa ya gimmicknya lo kayak begini lo kayak begini lo kayak, kayak begini jadi gue udah kayak kesannya tuh apa bukan nggak nggak sama semua guys jadi kayak mereka beda beda guys jadi kalaupun ada orang yang kerjasama dengan pihak-pihak benar kayak NCT, EXO mungkin atau kayak Espa, dan segala macam tuh mereka ada ada kayak kalau misalkan di ini tuh apa di desain tuh ada kayak produk color gitu loh guys kayak macam-macam gitu lebih nuansa cyberpunk gitu guys soalnya bagus. Udah oh, kasih efek itu lagi, mobil hmm. oh, animasi juga bagus guys Gue gak tau nih game-nya tuh keluar belum sih <laughs> Gue gak tau juga Oh udah nih guys, 2021 rider baru guys Drift, oh nice nggak lagi promo ini kali ya Game Wow Oh nice, itu satu rate banget Vokalnya banget, guys. Ya, maksudnya bener-bener langsung patah gitu. Dan ini ada yang lucu nih, guys. Ini pakai red right symbol ya, Terneng. Cuman red right symbol dikombain sama white noise di sini aja. Itu nice banget. Uh ini bagus banget ya? Nggak pedas gitu, guys. Dan kalau gue perhatiin, guys, NC127 itu ada low mid yang rada-rada bikin ini lagu terkesan tembem guys, jadi kayak buffy gitu guys semua lagu nct guys jadi gak gepeng, ada kan itu low mid itu menentukan uh, tebelnya apa enggak guys tapi kalau kelebihan tuh bisa madi, bisa apa, ya rada-rada enak denger, terlalu tembem ini tapi mereka suka pas banget, jadi musiknya tuh kalau kalian denger tuh sedikit anjir bahasa gue tembem sih guys dan ini gue temuin di semua lagu nct guys Oh delaynya? Ini doyong dan tele ya, guys, by the way guys. Part R&B di mama meh Wuh tuh fansite guys. Oh, uh, ah, <laughs> nice banget. Asik sih. Oh enggak, ini kebutuhan lagu guys, suara-suara mobil tadi, Woo. jadi kayak jatuhnya voli guys ya, volley apa sound effect. Sama ini kalian kalau perhatiin dari masa apa masing-masing adlibs -masing nih guys ya, itu NCT itu beruntung banget punya Teong guys, itu khas banget suaranya dan penempatan-penempatannya penempatan, itu menjadi sebuah gimmick menurut gue guys, dan itu manis banget. Mark sama Teong tuh guys. Wah keren sih, abisnya juga sopan NCT. Nice banget guys. Eh, oh ada behind the scene nih guys ya. Making film Pak Kayak semacam angkat guys. Ini kayaknya angkat juga guys ya. Dan nuancenya dibikin biru. Wah ini seru sih guys. Ini kalau ada angkatnya seru sih guys. Itu ada beberapa komponen yang gue pengen ngulik juga sih guys. Dari teknik pengambilan vokal. Uh, Layering-layeringnya gue juga pengen tahu juga guys. Ini NC17 gak pernah gak bikin gue gak kagum guys. Yang pasti ini semua aspek pemilihan vokal, atlet-atlet tadi high note-high note yang kayaknya gue gua denger itu antara doyong atau ngatel guys sama Haechan lah like, itu siapa lagi sih guys, saya kan biasanya jagoannya mereka untuk yang pitch-pitch gitu ya, like, Jaehyun eh, ya yang kayak gitu, gitu loh guys, ini pasti lagunya nih chill banget, dynamicnya nggak terlalu banyak berubah guys ya, berubahnya hanya di bridge menurut gue perubahannya di situ dan itu R&B banget itu udah stylenya SM sih guys. Udah gak bisa diotak-atik guys. Udah pasti party ke situ guys. Oke okay, guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign out. Bye. bye.